Get terima kasih telah mendukung OTW Withdraw dan jangan lupa like dan subscribe channel, dan subscribe channel youtube OTW Withdraw Tulung Selapan Iya yeah, terima kasih Baik berikut ini kami panggil Birma Rusin, Bapak Ramos Arengas, Buma Amora Tulung Selapakan, Mama Muda pelimbangan Mama Muda Sipang Tiga, dan Mama Novel. Nama yang kami panggil, silakan kebetas Waktunya kami persilakan. Yang merasa grup ini silakan. Birma Rusik, Bapak Ramos. Arengas, Uma Angora 38, Mama Muda Belimbangan, Mama Muda Sipang 3 dan Oma Nopal. Ya terima kasih Baiklah kami beritahu kan para pekembar joget Untuk sementara waktu kita istirahat dulu sebentar Kita ngantar pengantin dulu Mau turun dari pelaminan Pengantin yang nah istirahat Karena dari siang tadi Silakan pengantin Terima kasih. Pengantin sudah turun. Tinggal kita inilah lama, berikut ini kami panggil pelamar joget, Uma Alpi, Uma Gisel, Umar Rasalus Baru, grup Petali dan Yolanda. Nama yang kami panggil silakan petas. Waktunya kami persilakan. Sekali lagi kami panggil Uma Alpi, Uma Gisel, Uma Rasa Los Baru, Grup Petaling, dan Yolanda Silahkan, silahkan Eh lagunya lagu apa bunda? Lagunya lagu apa? Hello. Sakit dalam bercinta, sakit dalam bercinta. Oh, Okey, okay, hadirin semuanya masih semangat Hadirin Perlu anda ketahui saat ini anda telah menyaksikan Persebahan organ Withdraw Jadi nikmatilah musik yang ada Jangan sampai malam ini kita kecewa bersama Setuju semuanya Lanjut ya. Kalau lanjut semuanya tepuk tangan Pulang ya Kalau mau lanjut semuanya tepuk tangan Satu, dua, tiga Bagus menurut kalian yang mau ya Kita ngelompak Oke okay. Baiklah selanjutnya bagi grup Umak Lasmi Sipang 3 Pranado dan kawan-kawan Umak Virginia Niken Presa Siapa bilang dan Bunda segar Bunda segar ya Ya silakan yang bersegur silakan, silahkan Umak Lasmi Sipang 3 Pranado dan kawan-kawan Umak Virginia Niken Presa Siapa bilang dan guna seger waktunya kami persilakan. Yo, yang rasa.